siswa dimanapun Anda berada, apa kabar Anda pada hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan daring dengan saya. Saat ini Anda sedang menyimak video penjelasan materi perkuliahan di mata kuliah prinsip-prinsip ekonomi makro. Pada hari ini kita akan belajar agregat demand dan aggregate supply atau permintaan agregat dan penawaran agregat. Ini menjadi sebuah bekal kepada Anda untuk memahami bagaimana dinamika ekonomi makro sebuah negara yang dipengaruhi oleh beberapa variabel ekonomi makro yang ada, katakan perubahan harga, suku bunga, dan beberapa variabel ekonomi makro lainnya. Lalu bagaimana penjelasan materi kuliah kita tentang permintaan dan penawaran agregat? Silakan Anda simak penjelasannya melalui video ini dari awal sampai dengan selesai. Saudara, memahami konsep permintaan dan penawaran agregat dalam sebuah negara tentu erat kaitannya dengan permintaan uang dalam sebuah negara. Nah, kalau kita melihat apa yang menjadi penentu atau faktor determinan dari permintaan uang dalam sebuah negara, ada tiga faktor. Yang pertama adalah tingkat suku bunga yang berlaku, yang kedua tingkat output nasional atau tingkat pendapatan real yang dihasilkan dalam sebuah negara, dan yang ketiga adalah tingkat harga yang berlaku. Nah, bagaimana hubungan variabel ketiga variabel ini terhadap permintaan uang dalam sebuah negara? Yang pertama bahwa tingkat suku bunga. Tinggi rendahnya tingkat suku bunga ini menjadi penentu tingkat permintaan uang dalam sebuah negara. Kalau suku bunga naik, maka umumnya orang cenderung untuk menyimpan uangnya di bank atau enggan untuk memegang uang dalam bentuk cash. Jadi, kalau suku bunga naik, permintaan uang akan turun. Sebaliknya, kalau suku bunga turun, permintaan uang akan naik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tingkat output nasional atau tingkat pendapatan drill. Nah hubungannya bagaimana? Ketika pendapatan nasional naik atau pendapatan drillnya naik akan mendorong permintaan uang dalam sebuah perekonomian. Sebaliknya ketika output nasionalnya turun, maka tentu permintaan uang dalam sebuah perekonomian akan turun juga. Dan faktor yang ketiga adalah tingkat harga. Nah bagaimana hubungan tingkat harga terhadap tingkat permintaan uang dalam sebuah perekonomian? adalah ketika tingkat harganya naik maka permintaan uang juga akan naik jadi orang cenderung untuk berbelanja karena atau banyak menghabiskan uang untuk berbelanja karena harga-harga naik misalnya kalau misalnya harga sebuah produk adalah 200 rupiah per unit dan kemudian naik menjadi 300 rupiah per unit maka orang akan lebih banyak mengorbankan uangnya untuk mendapatkan produk yang sama jadi kenaikan harga ini akan mendorong permintaan uang sebaliknya penurunan harga akan menurunkan tingkat permintaan uang dalam sebuah perekonomian lantas hubungan permintaan uang terhadap permintaan agregat dalam sebuah negara seperti apa? yaitu kita harus tahu dulu definisi dari permintaan agregat itu seperti apa secara definisi permintaan agregat atau agregat demand yang sering kita singkat dengan AD adalah merupakan permintaan total barang dan jasa yang dihasilkan dalam sebuah perekonomian jadi bahwa Barang dan jasa yang hasil dalam perekonomian itu diminta oleh masyarakat dalam sebuah negara ini disebut dengan permintaan agregat atau agregatiman. Lalu kurva permintaan agregat ini kalau misalnya kita mau mendrive dia ya, ini bisa kita drive atau diturunkan dari perubahan harga. Jadi perubahan harga yang terjadi dalam perekonomian ya itu bisa menurunkan tingkat atau kurva permintaan agregat sebuah negara. Di mana kita mengasumsikan di sini bahwa variabel yang lain selain dari harga Katakan misalnya pengeluaran pemerintah atau government expenditure, kemudian kebijakan moneter money supply tidak mengalami perubahan. Apabila faktor ini kita anggaplah tetap atau tidak mengalami perubahan, maka untuk melihat bagaimana perubahan harga dalam sebuah perekonomian dapat kita hasilkan sebuah kurva permintaan agregat. bagaimana cara menurunkan kurva agregat permintaan yang dapat kita turunkan dari perubahan harga yang terjadi dalam sebuah perekonomian. Itu kita bisa menyimak dari penjelasan menggunakan kurva sebagai berikut. Katakan misalnya harga yang tercipta dalam sebuah perekonomian tidak mengalami perubahan pada tingkat harga tertentu jumlah money demand adalah sebesar n0. Sehingga perpotongan antara money demand dan money supply akan tercipta tingkat suku bunga tertentu, katakan sebesar persen. Nah, ketika misalnya terjadi perubahan harga, maka akan mendorong orang atau masyarakat lebih banyak menggunakan uang untuk berbelanja. Dengan menggunakan uang lebih banyak untuk membeli produk yang sama, akan mendorong peningkatan money demand menjadi MD1. Dari MD0 menjadi MD1. Konsekuensinya apa? Karena kita menganggap bahwa manis apa tidak mengalami perubahan atau konstan, maka peningkatan manis sebagai konsekuensi dari peningkatan harga akan mendorong peningkatan tingkat suku bunga, katakan dari 6% menjadi 9%. Lalu dampaknya kemana? Ketika misalnya manis bertambah atau peningkatan money, uh, tingkat suku bunga bertambah, tentu akan mempengaruhi tingkat investasi, karena Suku bunga menjadi beban bagi investasi. Ketika misalnya suku bunga naik, maka akan menurunkan tingkat investasi. Sebaliknya, ketika suku bunga turun, akan menambah jumlah investasi yang dilakukan dalam sebuah perekonomian. Oleh karena itu, maka apabila kasus yang telah terjadi peningkatan tingkat suku bunga sebagai konsekuensi dari peningkatan permintaan uang, karena ada peningkatan harga, maka akan menurunkan investasi katakan dari I0 menjadi I1. Sehingga dampaknya dalam output nasional tentu ketika investasi berkurang akan menurunkan tingkat output nasional Apabila misalnya mula-mula pada saat investasi sebesar I0 tingkat output nasional atau pendapatan nasional sebesar y 0 Maka ketika investasi turun maka akan menurunkan tingkat output nasional dalam sebuah perekonomian dari y 0 menjadi y 1 Nah berarti bahwa dari sini bisa kita melihat gambaran Pengaruh yang atau dampak yang terjadi ketika suku bunga atau tingkat harga yang terjadi dalam sebuah perekonomian mengalami peningkatan atau terjadi inflasi. Oke, kemudian bagaimana cara kita mendapatkan kurva agregat demandnya kemudian Ya, kita bisa lukiskan dengan melihat keterkaitan antara tingkat harga dengan output nasional. Jadi kita sudah menyimpulkan dari bahwa ketika harga naik akan menurunkan tingkat output nasional, ya maka Pengaruh ini atau hubungan antara tingkat harga dengan pendapatan nasional ini ketika kita kaitkan satu sama lain akan mendapatkan sebuah kurva namanya kurva agrigediman. Oleh karena itu secara definisi agrigediman ini merupakan atau kurva agrigediman adalah merupakan kurva yang menggambarkan hubungan negatif antara tingkat output nasional atau pendapatan nasional dalam sebuah negara dengan tingkat harga yang tercipta dalam sebuah perekonomian. Bagaimana hubungannya bahwa ketika harga naik akan menyebabkan tingkat output nasional turun atau tingkat pendapatan nasional turun, dan sebaliknya, ketika tingkat harga menurun akan menyebabkan peningkatan tingkat output nasional meningkat. Saudara, agregat iman yang telah kita diskusikan barusan tentu memiliki hubungan erat dengan aggregate expenditure atau pengeluaran aggregate. Lalu, apa itu aggregate expenditure? Secara definisi, agregat expenditure atau pengeluaran agregat adalah merupakan penjumlahan pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi dalam sebuah negara. Apa saja adalah konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, dan pengeluaran pemerintah atau government expenditure. Atau secara definisi atau secara persamaan matematis kita bisa katakan bahwa agregat expenditure merupakan C tambah I tambah G. Nah, oleh karena itu maka pada kondisi keseimbangan atau equilibrium, ya jumlah pengeluaran agregat atau agregat expenditure ini tentu sama dengan output agregat atau pendapatan nasional dalam sebuah negara. Nah, dengan demikian dapat kita katakan bahwa di sepanjang atau di setiap titik kurva agregat mana yang kita turunkan dari perubahan harga menggambarkan bahwa permintaan agregat sama dengan pengeluaran agregat. Hal ini dapat kita lukiskan dengan menggunakan kurva bagi berikut. Berarti bahwa perubahan nilai agregat demand ke atas dan ke bawah ini terjadi karena perubahan tingkat harga. Lalu pertanyaannya bagaimana kalau misalnya yang terjadi pergeseran kurva agregat demand ke kiri atau ke kanan? Nah, pergeseran kurva agregat demand dan agregat ini itu disebabkan oleh faktor lain selain dari perubahan harga. Misalnya adalah perubahan kuantitas uang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu, jadi kalau misalnya agir kiriman mula-mula adalah sebesar AD0 ketika misalnya terjadi money supply bertambah karena ada kebijakan moneter dari pemerintah maka akan terjadi pergeseran kurva agir kiriman dari AD0 menjadi AD1 sama halnya juga dengan kalau misalnya yang terjadi adalah kebijakan fiskal dalam bentuk peningkatan pengeluaran pemerintah atau penurunan tingkat pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah apabila ada peningkatan belanja pemerintah atau penurunan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah akan menggeser kurva agregadiman ke kanan dari AD0 menjadi AD1 hal ini karena bahwa ketika pajak menurun tentu semakin banyak atau semakin tinggi daya beli masyarakat karena pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah semakin berkurang. Nah inilah faktor yang menurun atau yang menyebabkan kurva agregat giriman bergeser ke kiri atau ke kanan. Atau secara ringkas dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut. Bahwa ada dua kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mempengaruhi kurva agregat giriman dalam sebuah negara adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kalau ada dua bentuk kebijakan fiskal dan moneter inilah yang disebut dengan ekspansif atau kontraktif. Kita lihat misalnya kalau kebijakan moneter, yaitu penurunan atau peningkatan money supply. Jadi kalau misalnya kebijakan yang diambil adalah untuk ekspansif moneter, berarti bahwa money supply bertambah, tentu akan menggeser kurva agrigiman ke kanan. Tetapi sebaliknya kalau misalnya yang terjadi adalah kebijakan moneter kontraktif atau penurunan money supply, maka kurva agrigiman akan bergeser ke kiri. Lalu kalau misalnya kita lihat bagaimana kebijakan fiskal, maka ada dua juga, ada ekspansif dan ada kontraktif kalau misalnya kebijakan fiskal yang ekspansif yaitu dalam bentuk peningkatan pengeluaran pemerintah atau penurunan pajak maka kalau misalnya yang terjadi adalah peningkatan pengeluaran pemerintah akan menggeser kurva agreement ke kanan sedangkan juga kalau misalnya penurunan pajak menggeser kurva agreement ke kanan sebaliknya kalau misalnya kebijakan fiskal adalah kontraktif yaitu penurunan belanja atau peningkatan pajak yang ditakon pemerintah akan menggeser kurva Aggregate Demand ke kiri. Sudah setelah kita memahami konsep Aggregate Demand atau permintaan aggregate, sekarang kita lihat konsep penawaran aggregate atau aggregate supply, kita singkat nanti AS. Nah, kita lihat definisinya. Apa itu aggregate supply atau penawaran aggregate? Penawaran agregat atau AS, nanti kita sering singkat, adalah merupakan penawaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha, yaitu perusahaan-perusahaan yang dalam sebuah perekonomian. Total output barang dan jasa yang dihasilkan ditawarkan dalam perekonomian ini yang disebut dengan penawaran agregat. Jadi, konsep penawaran agregat di sini bukan penawaran satu perusahaan atau satu industri, tetapi semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam sebuah perekonomian adalah merupakan penawaran agregat. Nah, menggambarkan penawaran agregat ini dapat kita lihat menggunakan kurva uh, penawaran agregat atau kurva AS. Nah, bagaimana atau apa itu yang disebut kurva AS? Maka kurva AS ini merupakan kurva yang menggambarkan hubungan antara jumlah output agregat yang ditawarkan oleh semua perusahaan atau uh, para pelaku usaha dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga secara keseluruhan. Ini yang disebut dengan kurva pengeluaran agregat. Berarti bahwa ada keterkaitan antara output agregat dengan tingkat harga yang ada dalam sebuah perekonomian. Nah seperti apa kurva agregat supply itu kurang lebih gambarnya seperti ini. ya Bahwa kita bisa memperhatikan dari kurva agregat supply ini yaitu kita bisa pola dia dalam beberapa masa atau fase yaitu dalam jangka pendek kurva aggregate supply ini bersifat lebih landai atau bersifat uh, berslap positif yaitu di titik A dan B misalnya kita perhatikan begitu ya jadi perubahan harga yang sedikit ini direspon oleh penawaran aggregate jadi uh, sebagai pelaku usaha tentu akan menjual produknya lebih banyak kalau misalnya harga lebih banyak atau lebih tinggi dan sebaliknya bahwa uh, perusahaan akan mengurangi jumlah produk yang dijual kalau misalnya harga yang ditawarkan di pasar adalah lebih rendah seperti teori supply yang kita pelajari di prinsip-prinsip ekonomi mikro sebelumnya. Nah pada tingkat output yang rendah, umumnya kurva AS ini agak sedikit datar. Ya, jadi uh, dia agak sedikit landai. Nah sedangkan kalau misalnya sudah mencapai titik full employment artinya tidak ada lagi uh, sumber daya yang tidak terpakai, yaitu yang full employment, maka, kurva aggregate supply ini akan uh, bersifat vertikal, seperti titik security. Karena apa? Karena pada kondisi full employment ini tidak memungkinkan lagi uh, perusahaan akan menambah jumlah output walaupun harga mengalami perubahan. Nah, ini yang disebut full employment atau uh, penuh kapasitas. Jadi, ini gambaran sifat-sifat uh, dari kurva aggregate supply yang kita gambarkan, seperti kurva aggregate supply. Ini atau kalau kita jelaskan bahwa dari kurva yang kita perhatikan tadi ya jika ada masih ada pengangguran siklis artinya ada beberapa tenaga kerja yang belum ter, ter, teroptimalkan penggunaannya yaitu pengangguran di atas jumlah friksional dan struktural maka dikatakan perekonomian masih belum mencapai kapasitas penuh sehingga ketika misalnya perubahan harga terjadi sedikit saja akan direspon oleh para pelaku usaha Dengan menambah jumlah penawaran dalam perekonomian Kurva penawaran agregat akan cenderung datar pada tingkat output agregat yang rendah Dan kemudian kalau misalnya perekonomian sudah mencapai full employment atau kapasitas maksimum Maka kurva agregat ini akan menjadi datar atau dia bersifat vertikal karena seperti yang saya ceritakan tadi bahwa karena memang tidak ada lagi pengangguran dalam perekonomian maka ketika harga mengalami perubahan tentu para pelaku ekonomi tidak akan menambah jumlah outputnya karena memang tidak ada lagi sumber daya yang dapat digunakan untuk menambah output dalam perekonomian lalu apa yang menyebabkan pergeseran kurva aggregate supply baik ke kiri maupun ke kanan nah untuk melihat dinamika atau perubahan aggregate supply dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri dapat digambarkan oleh kurva sebagai berikut misalnya pada kurva yang pertama kita perhatikan aggregate supply bergeser ke kiri yaitu dari AS0 ke AS1 nah apa yang menyebabkan pergeseran kurva aggregate supply ini yaitu karena ada perubahan uh, tingkat upah atau biaya produksi yang dialami oleh para pelaku usaha misalnya karena peningkatan harga upah atau karena um, misalnya peningkatan Uh, biaya energi yang saya biaya produksi dalam perekonomian. Nah oleh karena itu maka akan mendorong uh, biaya, biaya yang harus dikeluarkan oleh para pelaku usaha yang terpaksa akan mengurangi jumlah output yang akan dilakukan atau yang akan dihasilkan oleh para pelaku usaha. Sebaliknya uh, kurva aggregate supply akan bergeser ke kanan atau bertambah yaitu dari AS0 menjadi AS1 ini disebabkan oleh kebalikan yang menyebabkan pergeseran kurva aggregate supply ke kiri yaitu bahwa kalau misalnya kurva agregate supply yang bergeser ke tanah ini disebabkan oleh karena bisa jadi karena ada penurunan dalam biaya misalnya efisiensi dalam produksi, pertumbuhan ekonomi atau bahkan kebijakan publik yang bisa yang bisa mendorong peningkatan agregate supply atau bisa menambah yang memperhatikan sesi penawaran dalam perekonomian nah inilah beberapa faktor yang bisa mempengaruhi atau menggeser kurva aggregate supply atau secara ringkas kita bisa lihat bahwa yang pertama yang menggeser kurva agregat supply inilah karena adanya kosok atau kejutan biaya dan kejutan penawaran. Yaitu perubahan biaya yang menggeser kurva penawaran agregat, agregat supply. Nah, misalnya karena ada penambahan harga atau peningkatan upah, peningkatan harga energi ya dan beberapa peningkatan biaya produksi lainnya yang bisa meningkatkan uh, biaya produksi sehingga akan menurunkan jumlah output yang dihasilkan oleh para pelaku usaha. Atau misalnya karena pertumbuhan ekonomi, jadi pertumbuhan ekonomi juga bisa mempengaruhi aggregate supply, kemudian stagnasi dan kekurangan investasi, lalu kebijakan publik, dan cuaca perang dan bahkan bencana alam juga bisa mempengaruhi aggregate supply. Ya, saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 Mendorong atau menyebabkan para pelaku usaha tentu uh, mengurangi produksi mereka Karena uh, mengurangi gerakan para pelaku, uh, para tenaga kerjanya Atau mengurangi tingkat produksi karena ada COVID-19 ini Oleh karena itu bahwa karena ada cuaca, bencana alam dan wabah penyakit Juga bisa menjadi penentu atau yang mempengaruhi pergeseran kurva agregat supply dalam sebuah perekonomian Saudara, karena kita sudah mengerti apa itu aggregate demand dan apa itu aggregate supply Maka sekarang kita lihat bagaimana kondisi keseimbangan yang terjadi dalam perekonomian sebuah negara Nah, seperti pada keseimbangan yang kita pelajari di prinsip ekonomi KRO sebelumnya Bahwa equilibrium atau keseimbangan terjadi apabila terja atau terdapat perpotongan antara kurva aggregate demand dan kurva aggregate supply Seperti yang digambarkan oleh kurva sebagai berikut pada titik 0 atau pada tingkat harga P0 dan tingkat pendapatan atau output real sebesar Y0, perpotongan antara agregat supply dan agregat demand terjadi, itulah titik yang disebutkan titik keseimbangan. Atau dengan kata lain bahwa tingkat harga pada keseimbangan merupakan tingkat harga di mana kurva agregat supply akan berpotongan dan kurva agregat demand. Nah, Saudara karena kita sudah ketahui bahwa keseimbangan terjadi apabila kurva agregat demand berpotongan dengan kurva aggregate supply, maka ketika kita melihat kondisi ekonomi makro dalam jangka panjang, kita bisa melihat kurva sebagai berikut. Apa yang bisa kita perhatikan di sini bahwa dinamika perubahan harga yang terjadi dalam sebuah perekonomian dalam jangka pendek akan mempengaruhi tingkat output nasional tetapi dalam jangka panjang perubahan harga yang terjadi tidak akan merubah tingkat output nasional dalam perekonomian eh, dalam jangka panjang nah contohnya seperti ini kalau misalnya harga mula-mula katakanlah P0 maka tingkat output nasional eh, Y0 maka kita bisa melihat bahwa keseimbangan itu ditunjukkan oleh titik A pada gambar di atas oleh karena itu kalau misalnya terjadi peningkatan harga dari P0 menjadi P1 maka akan menggeser kurva agregat dari AD0 menjadi AD1. Ini terjadi dalam jangka pendek, yaitu sehingga keseimbangan akan menggeser atau bergeser dari titik A ke titik B. Tetapi kalau kemudian dalam uh, kondisi jangka panjang, misalnya terus terjadi perubahan harga dari waktu ke waktu dalam jangka panjang, maka akan menggeser kemudian keseimbangan itu dari titik B ke titik C. Dengan kata lain bahwa pada kondisi jangka panjang Perubahan harga tidak akan mempengaruhi tingkat output nasional Oleh karena itu bahwa penyesuaian tingkat upah dan biaya lain terhadap perubahan harga Dalam jangka panjang ini akan menghasilkan kurva aggregate supply yang bersifat vertikal Jadi kurva aggregate supply dalam jangka panjang ini bersifat vertikal Kemudian kalau kita memperhatikan bahwa uh, Perubahan-perubahan yang terjadi pada aggregate supply ini, kurva aggregate supply misalnya, yaitu menuju pada uh, aggregate supply yang bersifat uh, vertikal dalam jangka panjang, itu tentu berubah, terjadi perubahan-perubahan karena ada beberapa kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, baik itu kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Jadi kalau misalnya kita perhatikan gambar ini uh, menunjukkan bahwa perubahan harga, dari P0 menjadi P1 akan menambah peningkatan output nasional dari Y0 menjadi Y1 karena adanya kebijakan pemerintah yaitu menambah output nasional sehingga bahwa perubahan harga atau peningkatan harga ya meskipun akan menggeser agregat demand dari AD0 menjadi AD1 namun akan menyebabkan tingkat output nasional bertambah bukan berkurang karena ada kebijakan fiskal yaitu dalam atau kebijakan moneter yang menyebabkan aggregate supply-nya uh, bergeser atau tingkat keseimbangannya bergeser dari A menjadi A'. Nah, sebaliknya kalau misalnya kita perhatikan itu dalam jangka panjang terus-menerus maka uh, pergeseran antara atau perubahan-perubahan harga yang terjadi dalam jangka atau dalam perekonomian tidak akan mengubah uh, tingkat output nasional berarti. Ya, jadi perubahan-perubahan harga dalam perekonomian kalau misalnya kita lihat dalam jangka panjang tidak akan merubah tingkat output nasional. Jadi, inilah gambaran uh, kurva keseimbangan dalam perekonomian memperhatikan atau menggambarkan perubahan dinamika perubahan harga kalau dalam jangka pendek akan merubah tingkat output nasional, tetapi dalam jangka panjang perubahan harga tidak merubah tingkat output nasional. Jadi saya pikir demikian materi kuliah kita tentang agregat demand dan agregat supply pada hari ini.